galiknya orang-orang hak pasang syaiin hak tak tak apa ni tak ada faedah sebut dia tu pasang cintanakan khayala yang jauh tak ada kena mengena dengan ajaran agama setengah-setengah tu kecek ataupun sebut benda-benda yang sesak syirik benda yang tidak berfaedah Itulah yang Allah Ta'ala firman Ahli-ahli syi'i ni Ghaliknya Orang sesak, orang bodoh Turuk pok dia Dia kelum ni ada belakang Pasal turuk, turuk, turuk, pok turuk Apatah lagi Duggi kata kepada Kro'el ni Katanya Kro'el adalah syi'i nah, Ni Allah Ta'ala Ghalik di dalek Aku suruh yasin. Kroe tu buke syeikh dan Muhammad tu buke ahli syeikh. A'uzu billahi min ash rajim والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون innaal الذين amanu wa amilu salihat wa thakarullah kathiru wa Ayat 224 safa 227 akhir surah asy-syu'ara sinilah namanya surah asy-syu'ara Allah Taala firman di dalam ayat 224 wasyuaaru yattabi'uhumul ghaabun dan ahli ahli syair itu dituruq oleh golongan yang sesak. tidak berketentuan hala maknanya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 Itulah yang Allah Ta'ala firman. Ahli-ahli syi'i ni, ghaliknya, orang sesak, orang bodoh turut buat dia. Dia telaklum ni ada belakang, pasal turut, turut, turut, pok turut. Apatah lagi, dia pergi kata kepada Kro'ay ni, katanya, Kro'ay adalah syi'i. Ni Allah Ta'ala, ghalik di dalek, Akhir surah yasin. Quran tu buka Syair Dan Muhammad tu buka ahli syair Bahkan In huwa illa zikrun Wa quranun mubin Bahkan Quran tu adalah Peringat dan Ajaran Baca air yang Jelah dan nyata nantaka ki 1 2 4 3 setelah Allah Taala menerangkan perbezaan air di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar serta mendapat wahyu dari Allah Azza wajalla dengan pendusta-pendusta pawang-pawang dan ahli-ahli sihir ahli-ahli sihir yang mendapat bisik-bisik dari syaitan maka diterangkan pula dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa al-Quranul Karim bukanlah sihir dan baginda yang menyampaikannya bukanlah seorang penyair. Sebab apa tu? Sebab orang Arab dia dengar Nabi baca Quran ni dia tak suka dengan kita baca. Kita baca kita berasa katanya tak ada tak ada leksung support dengan orang Arab baca. Ya syair-syair ni saya pun tak ada dalang sangat dalam hal ni. Kelon bahasa syair syair bahasa Melayu kita tak tak tak tak dalal sangat tapi nak no, ayat katanya na, klongcong perkata eh yang disebut sebut-sebut dia ada kap dia kita tak tahu kat ni minta maaf deh kalau dan saya sebut tak kena tapi nak no, ayat katanya klongcong di antara perkata ening perka, dengan perkata ening dia ada cheomyong patu goliknya syai dalam bahasa arab ni dia longtai dengan huruf yang sopo belakang. Huruf Khalid belakang ni, dia suka belakang. Sebab tu, orang Arak, bahawa dengar Nabi baca opak tu, eh, Muhammad ni ngaji mana ni? Tak ada nampak ngaji. Tua dulu pun, anak yateng pera kambing. Lepas tu, tu pergi situ, pergi sini, kan? No, boleh pergi baca, lebih daripada orang tamadah, orang ahli syair, dalam zaman jahiliyah pun, bila dengar kerajaan, -kera, pakah mengaku selalu Allah tak boleh buat sebab tu setengah-setengah surah bila kita dengar ada akhir ayat dia serupa belakang. nak misal dengan surah ke apa surah ke apa bhai ah wasyamsi wadhuhaha ni bhai sebut dak wasyamsi wadhuhaha walqamari idza talaha Wal nahari iza jallaha Orang yang tak mada payah nak pergi Rekor, rekor, rekor Ha ha ha ha ha ha ha Akhir sekali Walaya khofu uqbaha Tengok Ha belakang Masya Allah Misal, saya misal Dalam surah Surah Maryam <tuh> Ini huruf Kita tak terjemah Tak ada terjemah Zikru rahmati rabbika abadahu Zakariya Zikru rahmati rabbika abadahu Zakariya Zakariya Ith nada rabbahu nida'an khafiyya Kala rabbi inni wahal al-azmu minni Wajta'alal raksu syaiban Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya Pabila kita perhati-perhati-perhati Masya Allah Akhir dengar apa sayang Alih-alih-alih duk belakang-belakang Sama ada da ko, ya ko Tapi long time dengar Alih, alih, barih dah atas, barih dah atas, barih dah atas belakang Inilah nak ayat katanya Quran ni Daripada Allah Ta'ala sendiri yang beri kepada Nabi melalui Melaikat Jibra'i Lebih tinggi daripada syaih-syaih manusia biasa Bahkan kalau dah kita ngaji sejarah orang Arab zaman Jahiliyah dulu Siapa yang pandang syaih -syai ni Syaih -syai dia ditulis dengan tulis semah dia panggil dengan tulis semah bukan ambil mah gi gi duduk ayok apa ni nak gi tulis dak tapi nak oiak katanya dua si thong pak tu kita tepeknyo kita tepek di ka abah tiap-tiap orang boleh gi baca orang hak mana baca zaman Jahiliyah ni kalau gambar zaman lah ni orang katanya titik aliu gi baca pak Ah tu hilih-hilih pala. Ih ih ih. Ha. Sengok-sengok okay, ore baca syi'i ini teriak. Saya biasa dengan orang Arab bersyi'i. Ore okay, anu dah teriak. La ilaha illallah. Dengan tempat kita tak hidup syi'i. Melayu taning kita ni bahasa pun lemah. Patah apa atas lagi syi'i tak ada tak hidup melayu pak, pak kita tak tak sama dengan ahli-ahli bahasa kok Malaysia kok Indonesia memang dia ada tak bahasa-bahasa Melayu ni orang hok cop doktor siapa kau boleh profesor boleh ke apa dalam bahasa Melayu teru dalam dalam hadis syai teru ha, ni nak ayat katanya tepat kita jarah or, orang yang cerdik bijak dia dalam hadis syai walaupun bahasa Melayu sekali pun tapi dalam bahasa Sia kalau zaman zaman dulu lah saya pun tak tak tak tak, tak dalai juga hani. Ya itunya sunthonpu. Sunthonpu ni masuk di dalam wicah bahasa Thai. Orang budak-budak pernah mengaji. Saya tak ingat. Wan t. Ada satu wan t. Dalam dalam Tin Sia. Ni ya itunya wan bahasa Thai yang sah. Ya itunya cheot chu yok yong. Ya itunya sunthonpu. Dalam orang-orang arak ini, Masya Allah banyak. Negeri itu, negeri ini. Sebab orang-orang arak hidup dia, ni dia syair ini jadi benda biasa. ni tengok dalam tafsir ini. Saya baca, baca, baca. Semua tafsir bukan arti katanya, khut ni sahaja. Bahkan semua tafsir, adalah dia selik dengan syair, syair, syair, syair. Kita baca kadang-kadang, tak sabar otak kita. Sebab apa? Sebab bahasa kita lemah Tapi bahasa dia adalah bahasa tinggi saya sebut so hari masa nak mengaji dulu nak ingat pandak-pandaknya sebut <tik> annasul nasi -nas min badwin wa ba'dun li ba'd wa illam yash'uru khadamun hari ni cha dia katanya manusia sama ada dari bandar ataupun desa desa di sini artinya kapung. semua tu pakat khidmat kamu dan kami walaupun mereka itu tidak mengetahui bahawa mereka mereka adalah khadam kita dengar bahasa melayu eh, penamanya kata tahu nak ayat katanya ha sebab tu tepat kita ni kena huraikan dengan bahasa kapung. barulah mudah faham kalau dia bahasa persurat bahasa rasmi orang melayu kita kurang nakak sikit bahasa melayu kecuali orang-orang hok mengaji bahasa melayu tinggi dia ya dan nakak Jadi ya dengan apa dan halulah Sebab tu saya duduk rakyat seumur. Kalau dia dari halakah pagi-pagi, hari satu, ahak saya duduk di sini. Saya rakyat seumur. Bila baca, pak tu jadi nakak cepat. Dek. Pop, pop, pop, pop. Nak no, berada dengan bahasa Melayu. Dengan benar yang kita dengar. Saya duduk rakyat seumur tak? Malaysia ini, sama ada duduk kedai atau duduk dalam kapung. Semua pakat khidmat pergi mari belakang. Kepung ada asai, ada pempa, ada kedai. Orang kedah kena asai pung pau gay orang kapung walaupun mereka tak tahu ataupun tak terasa katanya pakat duk khidmat masing-masing orang kapung kalau dia, dia tak nan tak, tak apa ni tak tak tak tak buat kebun orang kedah nak makan lagu mana ha barulah kita gambang oh lagu tu Syai, Apa apatah lagi syair zaman Jahiliyah ni Sapa kau dikira sebagai ilmu besar di dalam Islam. Nabi kadang-kadang ada setengah-setengah perkara Nabi mai pati se e di zaman Jahiliyah Dud di dalam Islam, Nabi Yaumram dan sahabat Nabi pun Yaumram. Sebab bahasa orang zaman jahiliah dan awal-awal Islam dulu adalah bahasa yang bersih. Dia panggil bahasa tulin. Dengan molek dah tulin. Artinya bahasa yang bersih cuci sungguh dia tak campur dengan bahasa lain. Ha nah, tu bahasa-bahasa Arab sehingga ke apa? Jadi dalil bukti dalil kaedah-kaedah bahasa Arab dan dalil ilmu balaghah, ilmu mantik dan sebagainya. Menom-nomo pasal ini ni. Kalau dia orang ngaji dalam Rabob, dia dan dalam mahawti alai tahulah katanya, "Oh, ya ya ya. Syi'ah jahiliyah ni adalah syi'ah yang bersih." Tapi ada sebahagiannya satu herayat ni, iaitu ni, puak-puak ahli syair, kecik rai puai, dah tahu apa sekarang, kecik rata, terutamanya, orang, di zaman belakang-belakang, lepas pada Nabi lah, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, nama dia, Abu Nuwas, orang Melayu kita, Wallahualam lah, orang Melayu kita panggil Abu Nawah, gama Abu Nawah ni, pasal nakal nakal, pasal Sukar-sukar Abu Nawah Tapi dalam orang Arab Allah Alam, tak ada, tak ada pasang Cerita nakal, supaya bagi Melayu Kita pokne-mokne Ingat tak? Nah, bahasa Melayu, orang semua dia panggil Pak Pandir Pak Pandir, bukan Pak Ne Melayu, pak kita panggil Pak Ne-mokne Pak Pandir Lepas tu, orang Arab Orang orang bahasa Wahi Namanya Abu Nuas. Wallahu Abu Nawah Tullah la ke, Abu Nuas lain. Abu Nuas ni dia suka makan arak. Makan arak, bila dia makan arak dia mula syai sedap lalu dah. Sampak orang hak royak di dalam sejarah katanya tak ada nak tulis. Benda hak dia kecik tu banyak doh sedap doh. Sebab apa? Bila dia makan arak dia sedap syai. Supaya juga saya baca di dalam sejarah Suntun pun apabila dia maki airuk Dia naik perahu Dia ambil orang Nanti nak menulis Di menam cao peraya dia naik Perahu, maknanya dia mula klon Sebut, sebut, sebut, orang pun tulis Keran, keran, keran, keran, Dengan sebab mabuk dia tu Jadi kecek, tubik jadi klon Wallahualam Ini saya baca dalam Buku-buku dalam sejarah Sebab itulah tuher pun seolah-olah katanya Tik. tak tak sehingga jadi ahli-ahli syi'i ni duk sebut benar-benar tak ada perayun tak ada peredah sebut benar tak ada nak amal ni tak ada nak buat ahli sebab tu dalam sejarah ni ada tiga orang sahabat. sebab boleh turun suratul syu'ara adalah duk sini ia itunya Hassan bin Thabit. ni orang awusu zaman jahiliyah Lepas dia masuk Islam Yang kedua Abdullah bin Rawahah Yang ketiga Kaab bin Malik Tiga-tiga orang ni Orang reda-reda dia panggil Orang pasalnya bijak Di dalam syair zaman jahiliyah lagi Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala Buka hidayah kepada mereka Mereka masuk Islam Terutamanya Hasan bin Thabit Dia panam nulih Panam syair Dan orang bijak Dia lah tulis wahyu tulis Quran di zaman Nabi Nabi suruh dia Hasan mung tulis Quran Nabi baca dia ya, tulis tulis tulis tulis tulis tulis tulis tulis alhamdulillah Nabi pun guna dia juga dalam masa nak apa nak perceun dengar orang kafe hok pasal pandai Syekh dia pun bau lawa dengan Syekh A orang panggil to to dengan kata-kata haloh orang kafe Hening ayat katanya, bukan perang melalui pedang dengan anak panah saja, kadang-kadang to dengan perkataan e ni, kadang-kadanglah pokok-pokok tu. Pas orang apabila dia dengar benoh Lexson dah, siapa katubik ai mata, siapa saya dak ayat sini, ni. Tubik ai mata ni siapa mengisok. Set set set set set. Masya-Allah. Ni orang-orang yang tu have bijak pada dalam syair. Yang mari belakong ni dalam otak dia ni, dia cepat perkataan e", Ya mari. Tu hai pula ya? saya baca ta'abih lagilah eh? balik bawah sat Dalam ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya bahawa al-Quranul Karim bukanlah syair. Dan baginda yang menyampaikannya bukanlah soal penyair, sebagaimana yang pernah dituduh oleh kaum kafir musyrik kerana ahli ahli syair lazimnya tidak berdasarkan kebenaran. Hanyaulah menurut khayal semata-mata dan mereka yang demikian hanya menjadi ikut teh bagi orang-orang yang sesat. Ha, nah, orang-orang sesat duk turun ahli syai. Ah, ini ahli ahli syai hok pasal tak kenalah. Neh, hok pasal kecek reuih puyai. Tu ha kan lagi. Kita lagi boleh dua ayat lagi neh. Saya nak, nak think taj ayat ini esok. Akhir surah ni insya-Allah insya esok. Tidakkah engkau melihat bahawa mereka merayau-rayau dengan tidak berketentuan hado dalam tiap-tiap jurang lembah maknanyo khayal dan angan-angan kosong nah, jadi tak ada kira duduk di corok di, juru, di apa ni duduk di tepak mano tu puak-puak ahli syi'i kece duit puy supaya dengan oreh hok pasang buah hilagu itulah oreh hok pasang buah hilagu nak rong hok sungguh bukan oreh hok berehi nyanyi turun oreh jadi nak rong sungguh ni Masya Allah hati dia duduk dengan lagu Lepas itu dia pandai rekor lagu Ambil kata air eh, itu bubuh sini, bubuh sini, bubuh sini Jadi supi lagu ha, tu. tu dia panggil Kalau dia bahasa Sia dia panggil prakphan Prakphan tu artinya orang yang Rekor Tulis lagu Nak wrong boleh jadi orang lain Tapi orang yang nulis orang lain ha, tu, Sebab itulah Orang-orang yang jadi ahli syia ini Masya Allah tu hewi kepada dia Tak? Hati dia duduk dengan benda-benda itu -benda hari-hari. Sebab tu setengah-setengah orang, -setengah orang berpasa beri lagu, beri nyanyi. Di dalam bilik air nyanyi. Bila-bila basuh nyanyi. Bukan? Di atas kereta, popeng-popeng mulut dia, jadi ya dia nyanyi. sokmo mu, pelan-pelan suka hati. Lepas itu, orang berpasa dengar lagu. Orang yang berpasa kaki, dike, orang ya, nak dengar dike. Orang yang berpasa suka nasib, orang ya, nak, nak, nak dengar nasib lagu lagu orang apa beri ikroah aja nak dengar quran ya angin orang dia tak suka ha ah, tu akhir sekali wa annahum yaquluna <Satutku> ma la yafalun dan bahawa mereka memperkatakan apa yang mereka tidak melakukannya maknanya duk sebut-sebut sebut, sebut, sebut. benda tak ada nak buat ni tak ada nak amal ni waktu hal hey, apa royak di dalam surahus saf nah Ya amanu lima ma la la berime kecek dulu benar kamu tak ada nak dan kemurkaan Allah taala yang sangat besar mudok kecek-kecek-kecek benar kamu tak ada nak apa ha, tu. Sebab tu bila kita tengok ayat-ayat pasal sini kita gambarlah katanya bukan arti tu hal bukan tu habeci kepada ahli syiah tapi sebutlah benda hok molek benda hok berfaedah nah supung ngan kita kan? kecek gapo-gapo keceklah benda hok hok berfaedah benda hok rupa boleh apa bawa kepada banah takai pecah belah tak sah, kecek eh adat kira diway tim ngajar kau dalam masjid kau atas panggung kau atas gapo tak sah, tak usah kecek benda hok molek benda hok boleh bawa kepada kita jadi molek, jadi baik, jadi bersatu dan sebagainya. Eh? Masa hadirah. InsyaAllah untuk hari ini, seradah ini, insyaAllah kita sambung semula. Sebab ada lagi natakaki yang panjang di dalam pimpinan anak Rahman. Wallahu'ala wa sallallahu ala nabihina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa